oke okay, selamat siang sore eh sangat oh, siang sore malam lagi inilah pemain tangguhnya Binturung Putri sudah memasuki lapangan ya ah. Oh bisa apa di, di atas ini. sama mamanya jangan kalah ya. kau. <tapi> oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kami di lapangan selamat sore youtuber bagaimana kabar siang ini Oke okay, kita segar-segar saja sore ini, siang menjelang sore ya uh, menurut analisa anda bagaimana terkait pertandingan pada sore ini sore hari ini apa akan uh, Analisa dari segi cuaca, mudah-mudahan ada 80% bagus, kemudian kedua tim ini sehebat semua ya, karena sudah melewati fase-fase musim gugur dan sepertinya Binturum Putri akan berkompetisi melawan dengan Kladen Bubi? Uh -huh. Bubi, Bubi ya, itu Bubi. Bubi nama timnya, Buah Bibir oh Buah Bibir, yang merupakan tim unggulan dari Kladen, Kladen ya buah bibir. Ini adalah ketua panitia dan ini pun nanti jawab penuh jalannya pertandingan bola voli dan Arif Sukaimi Pak Rukman dan ini adalah Fahmi sekretaris panitia turnamen di Purungkab 2023 Sekaligus juga beliau mengomentari jalannya pertandingan dengan suara yang sudah mulai serak-serak tapi dengan kegigihan semangat beliau tidak akan surut dan akan berjalan sampai final nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap siap kedua tim dari Binturung putri yang berhadapan dengan bubi buah bibir dari kladen sudah berada di garis lapangan masing-masing berasal dari desa bintorong tasik berasal dari desa berasal dari klaten itu yang akan berlaga di sereh hari di mana kedua tim berang ke babak delapan besar setelah mengalahkan masing-masing dari lawan mereka di babak 16 besar pertemuan kali ini akan memperoleh tiket ke semi final atau babak besar empat besar ya salaman salaman masih di di dunia YouTube lagi nih. Silakan. dua tim sudah masuk di pertandingan ada di YouTube juga nanti sahuna channel beliau adalah manajer timnya oke sudah mau dimulai pak ya oh enggak boleh, enggak boleh kalau inilah, inilah yang disana di sana bagus, disana bagus siap ya siap yang sudah bersiap <tuk> <Apal. English word. tuk> berhadapan dengan Mimi dari dari Prediksi ternyata bolanya merayap di atas net, dan jatuhnya pas di lawan main menambah poin saat. sama. Dua sama Lakukan Ambil saja tadi Lagi, ini, eh, oh, salah oke, pengertian masih bermain dengan hati-hati ini dari Binturun putri adalah 9 dan dari bubi putri adalah 4 dan ini masih di putaran pertama di sore hari ini pada hari Senin tanggal 30 ya tanggal 30 Januari tahun 2023 dan paling bersiap ya, Winda lakukan Winda se lakukan seru seru seru seru seru dan paling Ayo ini, apa itu? mana? Ayo, ada sebelas sebentar Untuk betul Lagi, angkat Ada Lagi, baru Baru satu itu masih bisa diangkat lagi bola kalau ini latih pak kembali bola ada di ada Lati dilakukan. ada orang di Hai, dilakukan apa yang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, masuk ke ini masih tinggal berapa ada sana latih Oh tidak boleh keluar dari barisan Coba Iya tidak boleh <coughs> Poin lagi kak 2 persen Adam. Ada Pada dalam bersama Arna Masih Sudah ayo mas, kenar, begi, as, kenar, Wali, ya. nomor 22, masuk, ayo, lamar Akhirnya pada set pertama dimenangkan oleh Binturung Putri yang berhadapan dengan Bobby. Oke pada set kedua atau kedua ini, sebentar lagi. Ya. Ya. Bobby dan Bintur Putri. Wah, lalu, nah, lalu. Nah, itu, lakukan sih poin anu kesima dengan abangnya tadi dengan suaranya mendayu-dayu bersi bola Aduh, hey, go -go. ya ya ah. kembali satu Bindah. Masih bertahan cepat Kali ini kembali bola, masih ada bisa Biar, Lagi. Kembali setu, setu, setu, setu. Sudah dilakukan. Mata bola tadi mari di Ainampatan dua kali, masukkan. ada di sana Oke, lakukan tadi masih dapat ditahan. ada kali ini, ada rahim di sana, Oke, ada lagi Ayo, Apa yang Laki, ada -tersil. lagi dari ini. Apa terjadi? Ada Lagi Oi. Ada lagi bangsa. Ayo. Lagi, Budi bau serangan, ada kore di sana. Jasli Hati, Latifah, pasti saja keluar masih dapat ditahan. Hal ini, ada bersiap, lakukan sembahus. Erna tadi, balas. Lagi, Jasli Hati, ada kore di sana, Latifah. Kembali, lagi. Ah, apa yang terjadi untuk Bubi? 6, 12, berhubungan bersiap bersiap kali ini kita mau kali bersiap kali kali Bersiap-siap, sorry ini Masih bergurut sana Bersiap-siap, latihan sempurna tadi, Kubin apa yang terjadi sore hari apa yang terjadi? masih di, sayang, ma. Nanti, mengang, Lalu, siap -siap. Bumi, di bawah ada di sana masih di sana. tidak siap Aloha, ada di sana. Erna lagi ada Main legenda ini. luar bidang bermain. kali ini lagi apa yang terjadi lagi lagi masih dapat keselamatan Ada juta, langsung Langsung Kembali, ada